Sejarah kopi dimulai di Ethiopia, Afrika Timur, pada abad ke-11, ketika seorang gembala domba bernama Kaldi menemukan bahwa kambing-kambingnya menjadi lebih bersemangat setelah makan daun dan buah kopi yang tumbuh di daerah tersebut. Kaldi kemudian mencoba buah kopi itu sendiri dan merasakan efek yang sama, dan mulai menyebarkan pengetahuan tentang biji kopi ke seluruh daerah tersebut. Biji kopi kemudian dibawa ke daerah Arab pada abad ke-14, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan internasional. Di Arab, biji kopi disangrai dan dihaluskan, kemudian diseduh dalam air panas dan diminum sebagai minuman yang memberikan efek menyegarkan. Pada abad ke-17, kopi mulai diimpor ke Eropa oleh pedagang Venesia. Popularitas kopi terus meningkat di Eropa, di mana kopi menjadi minuman yang sangat populer di kalangan bangsawan dan kemudian menyebar ke seluruh kalangan masyarakat. Pada abad ke-18, kopi mulai dibudidayakan secara massal di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Pada abad ke-20, perdagangan kopi mencapai puncaknya, di mana kopi menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia. Namun, perdagangan kopi seringkali memicu kontroversi terkait eksploitasi dan keadilan sosial, terutama di negara-negara produsen kopi yang seringkali kurang berkembang. Kopi sendiri memiliki beragam varietas dan rasa, tergantung pada wilayah dan proses pembuatannya. Dari kopi robusta dengan rasa pahit hingga kopi Arabica yang lebih halus dan manis, Kopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang di seluruh dunia. Meskipun memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, konsumsi kopi yang berlebihan juga dapat menyebabkan efek samping negatif pada kesehatan, seperti insomnia dan kecemasan.